Pasti gak asing lagi website seperti ini buat kalian yang suka nonton film Ya kan Dan setelah kalian turun filmnya Muncullah format video seperti kayak gini Apakah kalian gak bingung Ternyata gak bisa diputar di galeri kalian Dan ini aku menemukan solusinya Sebelum aku caparkan semuanya tentang solusi yang aku dapatkan Untuk mengubah M3U8 ini Agar bisa diputar di device kalian alangkah baiknya kita akan cari tahu apa itu m3u8 file format yang agak asing di telinga kalian ya apalagi yang kalian cuma tahu mp3 cuma mp4 atau format yang lainnya yang pernah kalian putar dan ini pasti asing buat kalian dan aku juga seperti itu guys so apa itu file m3u8 ini nih secara teori lah ya MTK U8 itu adalah format file yang digunakan oleh program pemutar audio dan video untuk menyimpan daftar putar. Ya, seperti jenis library lah, library file gitulah. Buat kalian yang punya suatu berkas dikumpulkan jadi satu dan itu berupa itu file-file untuk videonya diputar. Dan sedikit informasi bahwa M3U8 sebenarnya bukanlah berkas yang berisi dengan file video. Tapi lebih mengarah ke URL bagian video file. Lebih ke depan daripada file-file yang sebelumnya. So M3U8 ini hanya bisa diputar dengan aplikasi seperti video Land atau VLC yang kalian perlu tahu. Oke okay, sedikit seperti itu sajalah. Intermezzo buat m3u8 dan kita bergeser ke tutorialnya nah yang pertama kalian harus lakukan adalah mencari aplikasi yang bernama file splitter dan kalian bisa cari di uc browser atau browser browser yang biasa kalian pakai apapun itu bisa yang penting kalian harus tahu caranya ya ya seperti kayak gini lalu kalian download setelah kalian download Kalian bisa buka Lalu pilih seperti tutorial aku kali ini Dan kalian pilih yang logonya seperti ini Lalu kalian klik select Select file Lalu cari file yang kalian tuh udah download File m 3 u nya Lalu kalian klik select all Dan select lagi kemudian kalian tinggal klik file name-nya dirubah seperti file m 3 8 biar rapi lalu extensionnya ini adalah file keluaran yang pengen kalian ubah jadi kalian pengen ubah ke mp4 ya Dilus mp4 aja lalu tinggal klik merge atau kalian bisa atur penyimpanan juga bisa dirubah penyimpanannya ke sesuai yang kalian kalian inginkan. Tinggal klik merge, tunggu sampai selesai dan sudah selesai. Dan film yang kalian ingin tonton bisa kalian nikmati di galeri kalian. Kalian bisa cek sesuai patch yang kalian pilih di mana. Oke. Sangat gampang banget kan? Sekarang giliran kamu buat praktek. Untuk tutorial berikutnya kalian bisa klik tombol subscribe Klik tombol share juga ke teman kalian Barangkali ada yang punya masalah yang sama Dan senangnya berbagi Bila kalian Suka jangan lupa like juga Oke okay? See you next video